Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini sakit pinggang Sudah 4 bulan lamanya Sudah beli obat Tapi belum ada yang cocok Setelah ketemu Basri Disarankan untuk minum obat ini loh Dua kapsul aja Kok dalam minggu-minggu ini Badan saya enak Rasanya bangun tidur ringan Terima kasih ya Bu Asri Atas sarannya untuk Meminum obat ini Dan sekali lagi terima kasih Bu Asri atas sarannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh